saat roh itu tidak pernah mati. karena roh ini tidak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mungkar nangkir ngadepi tidak macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kayak cerita kejawen, nah malam apa pemula, terus nengkamari dikei rokok, berke zaman hidupnya seneng rokok, raya rokok ewes kehalang cungus di lubuk di rokok ono kadang dikei gemblong jadi seneng ane bareng bareng cokot ikut dari bayi semula, lah itu yang lah kalau itu gak mo bital, kangi itu ngawur tenan lagi, di daerah-daerah tertentu ke atas ingat tenang Lanak seneng enam dua, yo tiga dua, nek agar dua hilang jare wes. Cucok baik, iku buat nenten sanatil. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. ya terus. Ketika para ulama tafsir, gak ketika para ulama tafsir nih Taruan pertama lafad, nungu hakikat, hakikat ibu yo hakikat, misalnya ureb ibu yo ambekan, ureb nih gua ambekan mati ibu, memandangkan bekaan ini kita takoi misalnya, takrif mati ya ora urep ora ambekan, buatan jawab ayo, ora seneng pertanyaan tak latih ilmu mantek, sing darani mati, ini gua ilmu mantek, gua buat judul hayat agar ga urep yo mati, terus salah mati mati ibu. Nah cara medis, itu misalnya, nopo jantungnya berhenti, tapi detak nopo jantung, tapi nopo berhenti. Kemudian agama, ini ke ruang notenangi. Agama itu menyisakan satu fakta yang nggak terbantahkan oleh siapapun. Gini, misalnya begini. Samaan saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? rohnya dijabut kan? rohnya dijabut, dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa?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 mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut bahaya selalu naka anir roh rohumin amri noh Robi. jadi ini penting sebab niku ada nomati mati makanya kalau orang tasawuf ditanya apa mati itu ada yang tidak ada petualangan pengalaman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 Oke, okay, okay, latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter, kok gobloknya agak masalah. semuanya ini kok kok latihan sih, tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus, ya tahu bener Sama tidak beda ya, uang mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak, ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati sahih, apalagi para nabi itu mati nggak? ndak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 dewi ringan ya malah ape congak nak mati je kok gitu ya Rasulullah masyur itu hadisnya itu hayati ya khairul lakkum mama mati yo khairul lakkum aku mati yo ape urib yo ape wa amah hayati fali lakum as sunnah aku nak urib akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri dengan tetangga macam-macam Sunnah di sini artinya bukan Sunnah Madzafke yang wali aneh wajib tadi namu perilaku, namu perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, jemaah pake nak aku nak kabudut tu jejer pengiran. Terus dulu kue cari-cari nafik. Nak kalau aku ape aku muji pengiran. Nak kalau aku enam aku mengaku sebagai para pengiran tak jaluk, no sepuro. Mana ini dah flekum terus noah yang Selain isbakat ya orang sing jaluk, no no sepuro. Nah, prop, lah prop sakjane kowe lah ya urip, ke misale mati sak ikilah ya tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Bertidur malaika terus wol panjang ngono. Nah, nah Mlare sampai butuh napa. Nah atakoh kubro nek nah, acara mriki sing diwaca nah, kulo ping agi. Nopo nah, acara mriki? Balik. Gak nah, acara mriki lho. Fita, fita acara basa kita tapi kok atakoh. tapi mriki fita. Penaram lepun pun opo perjalan suwarga. Hah? Eh? maksudnya benar-benar membunuh rokok tapi benar-benar membunuh suarqa kalau orang-orang <SILENGALISMILANTAIN> jelas membunuh rokok kok, harus di berarti sepede banget, nak membunuh rokok <SILENGALISMILANTAIN> saking yakinnya dengan dia di vidak vidak itu, nak kitab-kitab, -hita. ini itu madhab malik ya. jadi sampai di no jodhara ini lebih memang dalam madhab imam malik itu ada atakoh kuburuh, atakoh itu merdeka ada no mayit utawi tiang, saking rokok itu dulu awal ijazahnya itu kalau enggak salah itu dua belas ribu dulu. Teng Indonesia malah meningkat jadi seratus ribu Wah oh itu bagus itu peningkatan tuh. Saya mau aco nanti beli ngoran tiga gemil. Nah saya jagungnya hitung sitok sitok. Nah saya mau lihat kerawu is. Mula balik-balik diundang ratau teko. Makarane bos, kita orang meyakinkan kerawuk si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 ya, ya layanya orang hidup ya ada no sentimen berhubung nabi, saudara ini khasut ya itu sentimen nabi Muhammad tu ketemu nabi Idris ketemu nabi Adam terus ketemu nabi Musa nabi Isa terus macam-macam dan nah, segera ketemu nabi Nuh dalam semua sejarah. mereka cari bedoh madhab cari tadi itu <laughs> cari ulama ya lucu nabi Muhammad kenapa ketemu nabi Nuh cari bedoh madhab cari tadi enggak, enggak perlu karena kalau nabi Nuh itu madhabin ada orang fasek tiduk no, mati nomati celo nah Nabi Muhammad orang fasik diduk nggak no, sepuro berhubung fitomat masalah itu orang ketemu jadi jadi jadi ulama tapi maksudnya nebak-nebak orang kok udah dewi Nabi nebak yang karuan dewi Nabi itu begini samain tak ceritanya ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa Nabi Ibrahim terus yang Muzalayah Musa Ibrahim Idris Isa Adam ini kok ada sentimen masyur itu Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat Nabi Ibrahim diam padahal mengiwati Ibrahim ini Ibrahim paling tinggi di langit 6 Musa 5 harusnya kan Ibrahim komen tapi Ibrahim hanya komen ya makanya munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim jika anda ini wajib sholat sekat ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus ya, itu harus dipikir tidak perlu dikomen Nabi Musa komen dan itu melecehkan kita. Umat, sholat saya kan umatku yang bener, saya kuat umatku <gul> Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang Cara aku jadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun Khalki, tapi kan junior. Orang bantah. Cara aku Nabi nafinya tak bantah, tapi itu umatku. umatku. <gul> <gul> tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh, karena punya akhlaknya. Ya. No. Nabi nabi kuwe, mau umatku cibuk, pada no. Nabi Musa jelas netikan. Umatku erakuat, pemula umatem seakan-akan kan karena umat dia agak kuat, selainnya pasti lebih tidak kuat, padahal tidak juga karena aku seneng tidak tersayat Yait di Abidin, sholat setino saya berhati-hati jadi Nabi Musa ada keliru ini, jadi apa saya terhati hati kuat aku di umat Ali Abidin setino saya berhati-hati kalau kita berhati-hati sholat sedihnya, kita berhati-hati, pisanlah tahu paling tidak kan kita Nabi Musa, kita nate Kuh, mu, tapi kita ya mau tahu, kita terus Lo itu kian kian kuno, naroma ramadan cek kuat lo, ya teraweh kan de spiro, teluh dikor de, ibu nasi waras bengi cek tahajud pira. enggak dikor tahajudnya tahajud standar pira. 12 to, dua kok dua, amatir <filler> hehehe oh, dua, amatero, wah, wego, skamu, randan, <cuk���> standar biro to, teluh las geng, teluh las eu, tah cuci ro las, sepuluh, itu ro las geng, ro las berarti. Talulas berarti telulik guys kayak rombolase, tiga tiga tambah pitulas rokaat bener mumpun sekat, kan sholat lima waktu kan pitulas rokaat enggak langsung iso ngeduk kiai kan koplia dia asal lo coba asar loh umur sekali saya sembrono seberono saya ngekleme enak we. makanya tapi Nabi Muhammad Nabi yang baik, dia ora buatan kok terus gak terima gitu Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh Nabi juga manusia boleh boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 roka lima lima waktu berarti kantor pitulas pitulas roka nah yang ada sentimen tuh begini lalu Nabi Musa aku nangis Nabi Muhammad Smedun bisa nangis aku juga pengiraan saya nangis aku nangis aku nangis aku apa-apa ya Allah saya itu tidak mengira ada Abdu'n ada Abdu'n ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya dia tidak terima kelasnya dilewati <laughs> <laughs> makanya Nabi ya karena punya roh roh itu ada sentimen.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 Karena ketika dia ngerutu terus gitu, mau ngomong sendiri ngerutu, khidda itu ngerutu. Bahasa Arabnya khidda kita omongan sing tajam seng ngerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, "Ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika kamu salah menggerutu terus?" jawab Jibril, "Hua ya alamuh Hikta, tah pengerahan gue sapal, Mbek gaya dek nih, ya <laughs> dan itu ndak cerita israiliyat itu cerita-cerita yang masih di hadis okay? ini ndak cerita israiliyat cerita-cerita masih di hadis sahih so okay. makanya grutu iku yo oleh rengkel iku yo oleh asal proporsional iku rengkel yo oleh asal mm. nopo proporsional yaiku siji syarat e keyakin aku kasih pengiran probleme ku ora kekasih pengiran Musa aku gak trimanen contoh paling masyhur itu tadi Musa kalau kamu sudah membebaskan bani israel dari kaum jabarin kaum kan anin yang ikuti tiang-tiang budi ulan anrang niku raisos pokoknya fungsion palestina tapi carane palestina bukan anin, pokoknya angin, pokoknya kan anin ini cowek, nggak usah diterjemah sensitif. kamu tak tahu taurat. bareng cari setelah kaum kan anin ditaklukkan nabi musa, sewan neng turisina, turisina, aku niku Mola izur ngantos kawasan Mesir, wis pol gede <hesitation> Nego penghe, Sinten nabi Musa ngajak waktu waktaro Musa kau mahusap aina rojulal di mikotina. Tujuh puluh orang pilihan, yaitu orang ini santri pilihan ke pilihan tidak <hesitation> Singkat cerita, nabi Musa mo sebab pia umma umik bias, pokoknya terus gue bawa taurat. Umate seng petung pulau brengkel, lanuk minalaka hatta naro bohano Jaro, kok enak sampean mojok Dewi terus mau ketemu Pengiran. Kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri. gendenan Pengiran sin tersinggung mau orang Nabi kok kecangkeman jaluk koyok. Nabi ora levelnya jaluk jalur orang Pengiran. Terus akhirnya sumber berdek mati Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang betung pulau takjak kondo seksi Nak jenengan mate ini terus seksi le sinton. jenengan yuk akhirnya bangiran tiku rep nok perkarane di komplain. nabi musa, jadi nabi sering geremang sering komplain pangeran nabi musa tapi pangeran seneng uang kekasih, bener wae, mulane uang penting jadi kekasih pangeran sih, enggak keliru keliru ku bener wae, <tik> tapi narar kekasih bener wae ya salah soal, <tik> ustad pidato pengajian nak siar Islam tapi narar kekasih itu salah nabe pangeran, wali nak sholat itu ratau enggak jiro medjid iku wali. podo be sing sofawal. Sing sofawal gak trimo ng salate ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur ditakoki. Kenek nopo jinan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo Jadi Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo aku iku akeh. Barok sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. sing seneng sofawal ya pd pede, -pede. Tapi aja ner lagi elmu, bro jono. Mengorang itu ras gak sunat. Dahil gus bau sesat kayak ngomong ngomong sembrono Maksudnya kafe gue nol mune. Anu kok nggak sholat gue gurih ya nol mune. Jumurku nggak ngarep Arab ya Muhammad redak faktor itu. Jadi yo wali merku sholat gue gurih. Ini astaksi minawwakiu be pangeran. Na aku sing atadhan aku nebagiurung bersih kok sholat gue. Ngar. Nah. mana wong ngaji ku yo ya bolak-balik aja kok mung aji. Afdol paling soft, paling apik sof awal terus maksa sof awal makso soft guri. Iku yo ya ilmu. Mbok guri ku yo ya ilmu. Sing ra ono elmune iku ra jamaah, iku ra ono elmune. Lah iku ra ono blas iku. wali ku yo macam-macam. Paham Terus Snapi Musa niku nak karu-karuan, cara kita anut yo karu-karuan. Tapi nabi kekasih pangeran masyhur atuhliku nabima fa'alassufaha'u'minna ini segera ingin robbilaw syi'ta ahlak tahum minqoblu wa'iyah nak mereka jenengan sambir beledek perkara salah menisan kuloh jadi gak nabi-nabi inan -nabi jadi nabi radewong anda'ala nak menisan menan patah ini kuloh menisan patah ini jadi terus bar gak nabi nabinan inan terus atuhliku nabima fa'alassufaha'u'minna Karutin nih orang tiang goblok lihur jinan pertimbang nomber no pun ngomong goblok ya, lagu sing tano teman nih ngomong goblok, bar noah, ngomong goblok kau dipertimbang, mana nopo ngomong pahpok lihur ben kau nopo goblok, nazaran nabi musa itu atuh likuna bima faalas sufaa umina atuh liku notong kerusak banjena na kita bima faalas sufaa unabo mina, jadi malah nih jogeman gitu yang niku sok pintar, ngomong pangeran itu cara pandang itu apa ya, sereng di luar dugaan kita. Nabi Musa aja ngoi ngoi noyo kekasih pengiran tol, grumeng terus, tapi baru kae nabi kekasih pangeran grumeng ngewe, tedi, rahmat. Mau sok nabi Muhammad sholat, syekh ke troka, ad di sute limo, nganti ping songo. Waikah periwa itu nganti ping songo? Mau pangeran pengiran, nyudane yo mau limo, papat limo, di sute limon neh, patang puloh, pas nganti songo aja patang pulau lima lupa lima Nabi Musa lagek, usul kau wah itu cara kesampaian <laughs> jadi sekitar lima kan patang, kan seket Mari Musa Faris Matematika tidak tahu seket dikurangi lima yang sangga kan seket peng lima yang sepuluh kan seket, berarti nak yang sangga itu seket lima lah <laughs> Kau <tuh>, ngatot Mustafa. <laughs> Seket di sudut limo limo pengisongong kare, kare limo, Lain Nabi Muhammad itu bola balik pengisongong. Mereko mau di sudutnya pangeran ya mau. Lalu terakhir limo, Nabi Musa maturnya itu jadi pangeran iku, Nabi Musa. Ijo ijo rakuat matum. Jonak keringanan. Terus Nabi Muhammad, oh isiin, kare limo. <laughs> Ada liwat sudah mana kan? Nah, Teh, ya. lahiku sengkula lah usul deh <laughs> maksudnya meniksaan no? nah, apa kan Ya tapi nak meniisar kan jauh lucu. Kalau laki, kalau bumi juga no, <laughs> dan nampol sholat seboleh itu kan malah <laughs> malah karu-karuan kan? Jadi pen sama ngerti. Gitu. Malah nih gitu. urip gih, jawab male malek urepiku orang mati. Makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang mengungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit, ndak ada dalam Virgo, ulama manapun. Meskipun ada yang kritik, kefiahnya misalnya keviyah tahlil, itu betah tidak masalah ada yang kritik seperti itu, tapi kalau mengatakan doa gak sampai mayat itu salah besar Karena tidak ada firqoh pun di seluruh dunia, termasuk binbas sekalipun yang meyakini Doa itu gak sampai mayat, semuanya itu sepakat sampai mayat Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Kabedungo, Rabbanau Firli, Wali Walidaya, Satrusi, Walil Mu'minin ketika orang sudah mati ada karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad roh itu tidak pernah mati karena roh ini tidak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mongkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan Kayak cerita kejawen. malam apa mulai Terus nih kamari tiga i rokok, menko zaman i do seneng rokok. Raya rokok i wes kahalong cong, istiga di rokok bambu. Ono kadang tiga i gemblong jari seneng ane bayi, bareng cokot iko jari bayi semula. Lah itu yang lah kalau itu kadang mau fitrah kang iko ngawur tenan na iko. <hesitation> Tiara-tiara tertentu gei kahatang seneng ane ko. Lah na seneng anem dua iyo tiga i dua iyo neng kamulang. Hager dua i wes. Tujuk bahaya lah, nah itu buat Makanya roh itu Enggak pernah selesai didiskusikan ulama Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa Tapi apapun itu, istilah Qur'an memang roh itu ndak makhluk Disebut Kuli rohu min amri Robbi Itu kan jelimet sudah Jadi begini kalau terang, no? tapi sudah salah faham, no? Allah itu punya dua istilah Ada Ala lahul kholku wal amru Ada kholku, kayak langit, bumi, yang fisik, itu holku Ada amr makanya istilahnya quran itu ala lahul holku wal amr ada holku ada amr dan roh itu kategorinya ada holku tapi amr, yang disebut kulir rohu min amri rupi. amr itu susah difahami, karena fisik kita, ini tidak cukup untuk memahami amr, fisik nah, carane memahami, biasanya gampang kiriwayanya faham, menarung wajah faham, jika pekso faham, caranya biaya mati Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. nah ini yang Nabi kadang ngendikan annasuniyamun wa idhamatu intabahu manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini baha nganggap duit itu penting. Mau mana besok anak mondok bayar SPP, suaya macam-macam. Nganggap duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta saya nganggap uang itu penting. Ternyata di loh mahfud saya di tektir, nanti itu mati, jam 11 mati. Atau, andikan anak saya nggak bayar saat juta terus dikeluarkan dari sekolah, coro Allah penting. Asal jek sholah, coro masalah. Kita nganggep masalah. Nggak, kita keluar dikeluarkan dari sekolah, kita nganggep. Isolai coro Allah masalah, asal sholikha bagi Allah kan nggak masalah. Sesuatu yang nggak masalah, kita anggap masalah barang kue mati tenang ngerti anak emiku gara-gara sholat 5 waktu itu ditulis min ahlil jana, orang-orang syarat sekolah atau orang sekolah akhirnya akhirnya ngerti jubelnya sekolah itu gak penting <tuk> tapi aja terus nol ya? gak ya. <tuk> <tuk> <"Nais>, mati kue <tuk> ngerti gue saya nganggap sujud gak penting seperti ini kayak nol ayam sarset-sarset sar terus ber tapi nggak ngitung duit gak berber tapi gue sebenarnya mati ngerti diumum ada no pengiran Wong sing seneng duit ngerokok, sing seneng sujud suaraku, terus gue sadar Gusti jupule penting sujud tiba, duit, mana ngadani ngebisa nih, gue dada di temen sih, ngawur neng kor anu sing nge nge minasajitin, gue udah di wong sujud, udah jadi wong tukang golek, duit, ngakak ya, ngeawur, nah dalam konteks ini itu manusia sekarang tuh bodoh pinter, maksud band mengani kira saksi sana, gue sakit bodoh. tak jamin sebanyak matiku mesti pinter. Musikku nasib pangeran lah. Kau tuh kuntavi haflatim minhada fakasafna angka rito akafabasorugal yoma hadid. Kue saya lali rapati roh ilmu. Tapi sebenarnya smati fakasyafna angka rito akaf tutup-tutup bodimu tak hilang loh no, jadi pangeran. Fabasorugal yoma hadid. Kue sebenarnya pin, pinter. Hadid kue cerdas. Makanya kamu udah usah kasih supir pinter sekarang. Tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau lo tak alamuna ilmu lah pasto ilm al yakin pas latarawun al pas pinter pas wayang melebu nroko lah itu perkoroh ya. disebut al kumut tak kasur hatta surtumul makofi kalalah sofa ta'alamun semak kalalah sofa ta'alamun tersekalalah takalamun al ilm al yakin pasto ilm al yakin pas latarawun al jahim pas kau dibuka pengiran dwi loh hakikote urepem di delok sujuta mau sidik gula m akeh mau tasbe sp sidik nak jual gongan sewangi mau cetak sp mau teluk kita anak kbb pangeran keuangan konco nanti direwangi umbal sak juta mau kangen konco masalah lalu tau kangen masjid di bali sak juta dua puluh anatel nggak keiduik masjid sun itu iduik gak nomer masjid aja anggep kangen masjid tau kadang kangen konco tak biayai sak juta sekali kali kangen masjid tak biaya gulingin ingat orang yang keluar tu senang umroh orang orang orang itu iduik Kangen Nabi tak veila, sepat juta, kadang kangen konco, kangen singra penting -SMA. <tose> sing penting-penting penteng ngomongnya rioni bareng, ngekus santri kong rioni bareng, nggak jahai semar, nggak jahai semar, nggak jahai semar, nggak jahai semar, nggak jahai semar, nggak jahai semar, nggak jahai semar, nggak jahai semar, nggak jahai semar, nggak jahai Makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh kenal pejabat penting diduwe penting koneksi banyak coro pangeran sih yang penting ya ilang pangeran iku merku iku sih buk pandan yang akhir aliane iku rano guna ini tapi romi ku sok men ibu fakasafna angka rito agava basorugal yuma hadi melani kuloniku kadang yo kecewa ngeurip us melani masjuri dengan digane sintoni Abul Qasim al Junaidi, muridnya ribuan. Ketika dia meninggal, ditanya, di mimpi muridnya tanya, apa yang manfaatnya bagi Engkau ya Abul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa manafaani ilarukayatun rokaatuhain sahur. Semua riwayat rata-rata rokaat, -rata, rokaat, atau rokaat at, at kecil, bukan rakaat semua santri saya, semua pengaruh saya itu ndak ada gunanya semuanya, ada gunanya adalah ruko-ruko saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, wae nak ada tiga ikut deh. Pengajian warga, senyongoni warga, senyongi coba ke nanti urusan singit maya. Itu rap penting kakek. Melani kuloni ku tak latar roh saiki, tibang roh ku somben, dan mari pangeran. baik pengen kan. Kuatir ku lepas roh, pas latar wo nall, jahim. Oh nah, kulo pengaruh kulo kato, kalo nulis gaya ke- ke- nontong meri kita gitu, ngoco niko rata tu kulo peti. Baru saya kina tahu anggap penting lah, tiba nsi main tailing nopo tak Talate saya ki, kalo wuri peti wian gi tak stalate. Soal kulo mulang jenuh wajib, bung halim wajib mulang. Udah terus yang halim kulo kulo yang ngaci, seharus yang halim sampe nang bung yang ngaci, ramai salah. Nah, saya ki tapi yo mikir kulo nih. Kopengin dunia terbalik, tapi. Titi, uang sobek ni pinter. Nah mulane wong kafir seben wole muning ini, kena opo kaya kok pun roko, wako lu lauk kuna nas maung, au tilu ma jadi umpo morien, yen pinter urah jadi adin roko, berarti wong kafir seiki uce, goblo, seben yo pinter, seben kue lah yo pinter, pinter banget seben, jadi seki samen pikir, kue nak ngelam wong atau ngelam mobil, seri mobil terbaru, itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah wow, mobil ini bagus serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem Pangeran mengedok, ngecat lombok. Pangeran Usopo, ngecat lombok. nyifati HP besar kuras, sepuluh menit raper. Nifati Pangeran senggidek ini mau muni, sengecat lombok. Neraka tora kira krosing jenis ini. cara nabi ini aku tak neraka no. Untung nabi ini nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. <laughs> api aneh raka ruan menunggu ya api disafati besing gendong-gendongan meni yo, malah benapi tiga isolusinya solusi ngene, nak meni wiridan subhanallah wabi hamdi, ada ada kolki, semoga ikusti, gula jenengan suci, sejumlah makhluk jenengan jadi ngok keliru-kelirulah lagi semoga tawuni, ada ada kolki, malah kita ulangi ku, gue solusi, <gulain> <gulain> jadi nak mujimu kurang akeh, wasta umuni subhanallah wabi hamdi, ada ada kolki, jadi aku, sakit ku luar biasa, aslinya <laughs> Lane normale kula wong buswarga nek delok. Nek wis warga kuwi fadole Nah, sekarang sampean sak Sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat Sekarang malah mati. Hidup itu nganti. Makanya cara ilmu tasawuf tuh annasuniyamun manusho iku turu la wa idza maatu. Nah, ismati lagi in kita. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang justru karena kita hidup kita menjadi bo Beda nggak penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan, Allah api, alun Allah nggak awal kawapian. Kemerkawi yo di berno, yo Butuh koneksi penjabat yo ya. di Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia, biar pangeran yo ya. di berno. Nyata yo ya mati kok terkuat Ukuran kuat tuh apa coba? Misalnya ukuran kuat tuh kasil kajati. Apa mereka punya cita-cita semuanya kasil ndak juga? Mereka ngewasa dunia yang musuh ya, Kalau ukuran kuat dak mati, presiden itu ya mati. Kan nggak, sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuat enggak? tapi mengenai yang kembar, Tapi kayak sebenarnya ke nah Iran. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu nggak akan muji orang kafir, Oleh muji biong, karwanin rokok, sapi itu. Kok ya, apakah muji duit penting, sebenarnya? ternyata teman tengok motor, no tas. Tapi, kalau su wonten donya ku nggeh ling Kang mbuh pira kadare ku tau sungkem ning pangeran ispuh pira kadare syukur-syukur kados sayat wingi fa subhanahu wa bihi na tumsuna wa khinatus shuhun wani esuk ya mergo muji pangeran wani sore ya mergo muji pengeran nanti disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah kalau wani esuk nggih tetemawon kekuasaan teng jenengan kok wani sore ya amsenah wa amsal mulku lillah tapi orang -orang ini, itu penting, uang saat nikah ingin ingin nikah serapa juga, Kiai katuskulo nu serapa tipa. Ustaz merkong saat nikahku, jawaban tu penting uangku penting ini ini. Uang kafir, wa roh nak duit penting. Saya kira lonteng nanti dia dilonteng, merkong ngerti duitku penting. copet nganti copet itu merkong ngerti duitku penting. Lain aku wa Kiai kok roh duitku penting, uelmu pun boleh bel lonteng, bel copet. <tipasih> Faham gak? Lorangnya lo lu lo, niki biasa mawon. Tega lonte nganti titlonte ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti duit penting, copet, nanti, ngur, ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti duit terus ngerti kiai, ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti penting kiai, ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti tapi ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti be, ngerti ngerti ngerti ngerti ngomong-ngomong, ngerti ngerti ngerti kiai ngerti ngerti Imam ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti ilmu, ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti Kak Wey ngomong ilmu pen, apa mangan penting, bujo penting, duit penting. Dia fasik fase karier roh, lalu pok kayak lama ngomong ngono. Seng si ngomong gunung, Kak Wey saking kira usah melo ngomong. Gimana lah konyol woy, tapi beberapa roh mereka narrokem kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti. Karena apa? Kejegeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing ya stariku mah akal fushak. mau misalnya mending ngomong duit penting saya tidak tahu copet nganti nyopet apa? ngerti apa? duit penting koruptor nganti korupsi mau ngerti duit penting lonteng nganti nganti lonteng ngerti nak duit terus kita sudah dikiai tidak terserjala lain gudek bisa terus ngomong duit itu penting keliru kalau duit itu penting yang bantau mau yo ya sopohong ngomong orang kabe ada duit penting Ya ngomong-ngomong ya ngomong lah ke hiburan tapi itu kayak coba terus no. penting ntek mena iziuhut, umah ntek mena salam ntek mena loro, kok iya sokai sebenarnya sokai menengai, sokai menengai, menengai. <tik> tei kulo nambong eleng akan ke pokok, eh kini ku mati, jeng niku urem, yena cero ilmu hakikat sani kiu malah mati, jeng ben urem, kok buka tutup-tutupi hakikat niku, jeng nak wis mati, fakasafna, angka, rito, akaf, favesoru kali, ane kata ulama sing senang mati, yang mati, menuju alam hakikat jadi ini masyur, kita sudah lalu mati, muridnya sudah wangis dia ngamuk murid bentuk, murid goblok kalau ini ketemu kekasih, malah ditangisi murid kok ngono. saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia saya lama tersiksa dengan dunia pas sampai ketemu kekasihku malah tangisi, murid pintu ayo nang nari nari nah, akhirnya muridnya mulanya dari tarian rumi itu ditariknya pas gurunya apa ya? mati ya supaya jajal rapopo <tuh> nak ngejagam ke orang Edian <tuh> <tuh> tapi mazhab seperti itu ya ada jadi mazhab itu sudah lalui nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga mengajarkan seperti itu nate dungo ya Allah Jadikan hari-hariku baik, wa khaira ayahmi yauman alkohokafi dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu. Engkau, kewanidungau wa khaira ayahmi yauman alkohokafi hari terbaikku adalah hari saat ketemu. Engkau, kewanidungau guna. Makanya ini rasulullah luar biasa, sing apa dimati yono elmu ni, sing wani mati yono elmu ni. Untuk aku yono rasa elmu-elmu dan bocah reh, mati bokoh reh, boleh tapi saya tak aja cara secara syariat. kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung Kulonugu, tak warai ya tonggo masalah syariat. Tak warai nggak, tensi mesti bener ya, hati sohe. Anggap saja kita hidup ini zia datan li fi yohairin khairin itu doa Rasulullah masuk itu. Allah umat Ariel Hayatazia datan li fikul yohairin, wal mautaro li mingkuli syahrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati, anggap saja kita sudah tidak bisa buruk buru Sehingga mati kita pasti baik. Makanya bener wong wong ulama itu, wong bajingan cingan begudal, mati, saya ge ya, mayat niki, wong e meneng saya ge meneng ayo muni saya, sesel, dia bah, saya bah, barang coba gede meng saya apa, nih cerike ini yo, saya, baru kaya mati, serazino, ramah aling, rang rampok, nadine cewek, kak saya, maling, somaleng, somaleng, berarti mati, berarti saya tak cetek lek, saya lego, makanya wong aling maleng, ana mati fase kelas saya ya. ge itu ada elmu nih, mereka mati iku rohatan mingkuli saren akhir dari segala maksi maksi ya ya akhir dari segala fakir barang pokoknya <laughs> jadi nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya anggap saja lah hidup itu misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap saja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk aku ngalimlah tuh ngaji tawaduk kulo kita tawaduk, baik aku kecelok ngalimlah, kok rembang rene sama nih aku lah, lah. loh soan ku loh, loh wong alim gurumu soan rene, mong soan nih gua sopan, sopan tara sopan, sopan, koye sopan, alim lai bebo ngaji, yo sopan, sanggepai ngowo nopo kaya, nopo kaya, kaya, nopo kaya, nopo kaya, kaya, kaya, nopo kaya, nopo jadi allah itu cara pandang tuh lebih gampang ketimbang, alifek, ketimbang manusia Kau balik, -balik sing luar biasa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 inna li robbikum fi ayya nafahatin ala fatata arrodu li nafahati saya ulang lagi ya inna li robbikum fi ayya nafahatin ala fatata arrodu li nafahati setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu jadi gimana, makanya ini bulan-bulan suci kayak Idul Qodah ya mulai dul kok dah gitu kok dah dul kijamu kharom terus satu ret, ret. mulai kalau mulai begini dul kok dah upanik ,up, ngamal no pemawon kalau lakukan itu masuk mulan sampai boleh like kita pesen teng Surabaya wow boleh like teng Jogja terus semua macam macem, -macem lah. karena ada ayami dari qum terus ada nafahat terutama bulan-bulan yang di gentikan Allah mindah arba apa kur terus on tantiang lu segera di popo terus kurang dipopo modenya itu tukang gawe surujul surujul faros tukang gawe hiasan corongnya apa pelana apa pelanannya apa jaran gawe sepatu jaran pelanannya jaran takok ini bikin nabi. nabi Musa ya Nabi Allah Musa kulo tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja nanti bilang ke Tuhan kalau dia kalau punya apa kuda kulo pelanane kulo Ambe Nabi Musa dicopot, perkara cangkemmu pangeran dhewe. Jarah. <_mengar> Allah opo oh, disalahno Musa? Kuwi ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku pujian sesuai fahami wong iku. Mulane engko nak wiridan gini ya Allah. Kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan, Tidak wiridan ambe Nabi Musa dicopot syariat syariati sesat. Jadi mana bisa model katusmui yang sesat ya sesat. Ini pangeran kadang buat nengoten, tapi pangeran. Makanya kita ini kan kalau ilmu hakia tidak boleh jadi fakir ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram tidak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang dermudu ya benar pangeran. Pangeran ya falunovoh mayasa Ini kan memang masalah-masalah yang Enggak uh, akan selesai layu wahum Allah enggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya, nah, "Allah, kita ya terserah, tetap ya, falu Mayasa, tapi saman tak cerita nih, bahwa nanti itu budu-budu kita yang sekarang kita alami. Ini sebenarnya di alam budu Nanti setelah sampean mati, baru di alam hakikat. Nah, pas di alam hakikat ini, kalau kita tidak benar disebut latar wunal jahim pas kowe to yakin pas kowe wayahe roh lembut menak ubi billah makanya kepinginnya kanjeng nabi kena nak kepengin alim saiki iki kepingin roh kudrat Allah ya saiki nah carane piye sering maca amin ayati wa min ayati ben dikenalo ayat-ayate apa ya mulai saiki ya mulane ngaji wamin min ayati ayate Allah kowe oleh goleh dhuwit ya ayate Allah kowe ngoturu ya ayate Nuh turu yang el tenan gang masih orang terbaik di dunia, ku pen turu rai so gang nak rawa ye turu. <hesitation> misalnya, saya bisa apa saja, gue sah, pesulap pesulap nih Jakarta lah, bisa melakukan apa saja. Mon saman hebat tenan, saya ki turu, i so tara. Nuh no, rai so, turu makanya nanya ulama dulu kadang jorok jorok. Imam zaman syahrini ku tiang mu wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid tapi deh ini mutazilah deh ini orang percaya bahwa alih sunnah yang Allah itu singgahwe akmal al-ibad cara dia ini orang itu singgahwe akmal al-ibad buktinya orang ingin mengatak-ngatak ingin lungguh lalu orang yang ingin mengatak lalu khisap gunanya apa? Merkono khisap orang suaranya merokok merkono disesuaknya akmal al Ora orang Allah merguna Allah singgahwe kok biye? walhasil ngomong ngono terus deh ini Suatu saat ono ulama radok kiai ndek anak Ayu. Mbok piye critane mbok ditawa-tawakno mbok piye, polah dilrabi bek sama-sari. Ini radok jorok. Ayu tenan anake. -anak. Tapi diwarahi bapak wong anake -anak kiai wong. Bari sama-sari wis ngumpuli, wong bar wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoke. Enak, Pak. Ya enak. Sampean kepen baleni meneh? Ya iya. Yo baleni sakniki. Kan sampean sing nontokno iso ora iso. Yo ora iso lho, jare iso kuapa wapo den dadi den ahli sunnah gara-gara ra iso nah. terus men. tobat. Dadi ya orang tobat mergo urusan sek ya ono. Semenjak iku Zamakhsari mulai rodho ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Enggak sak iki ya rondo Mu'tazilah, ya rondo ahli sunnah. itu ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saget. Ora iso. Jare kabeh sing nonton manusa. So. Lah kok ono iso barang usine, masya Allah stopat, lah ini belak belak untupat yang berkowong ayu, kang kowong elah no bat no menguangel, sih cek mandi ini, lah yang bisa pasarin keadaan ini semua orang antel, keadaan ini tuntas, kue dibujo ayu menarik, kue marat lagi misalnya ngajak umroh, kue tenanan mus, ngarap ayu dengan ajak umroh gak nyawang keadaan. Melainkan aku ya kadang penting nak ngajak apa tuh, ya? nak ngajak leluhur, yang berkor, family, terus kulo suan ayat-ayat wamin ayati ini ku anggap mawon selain ku iman, ku diingatkan, ku droy allah, timbang ku romsomben, terus pas ku roh pas latar wudnal, jahim. Tapi melainkan kulo nak mau coba min ayat ini, ku syukur banget. Allah mengertikan kita, gitu ya mengertikan kita langit bumi ku ayatku, ku turu yo ayatku, ku golek dua wabtiho ukumin fatli yo ayatku. Nene ngetikan Imam Buzali. Fakuluma fil Quran tak arufun mina wah kabeh Quraniku. Allah kenal loh daten yang kuwe, mulane nang kenali saiki. Sedurunge kuwe kenal pas wayaik kenal Allah Suroh guna guna nene. Kuwang kafir akhirnya Allah Allahku hak, ngerti rohku hak, pas roh hak, pas latar wudnal. Cah iye, rom kutu saiki, bang langsung sholat rong rokaat, pun ngertos kusti, ngertos opo, pokai muna pun, ngertos, nggak per yang mendingo numpun, ngertos enggak, nggak faro ponang pun, ngertos enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak An-Nabwa <anyisi nilisana> ala kulli shayin kau tirum kau hakikat hidup dunia ini gue sebut ini gue Allahuladhiu kalau kau sama wahai Tuhan al ardi mislahunnya tanah amru bienna hunda di taalamu ala kulli shayin kau tiru An-Nabwa kau takhato bi kulli shayin Allah langit bumi gue pitu itu lan urusan neng langit bumi macam macem-macem orang gue gede dedi orang cilik orang cilik dedi orang gede gire suga-suga gire muacam-macam urusan digaib bolak-balik dari pangeran itu mau lita alamu supaya kamu tahu annafwa ha'ala kuldi se'ing kodir memang Allah itu melihat yang kadang anak-anak kiai jadi kiai anak-anak kiai jadi kiai anak-anak orang kiai jadi kiai, ora kiai, kiai debutan anak-anak kiai jatuh anak-anak kiai jadi kiai meneh dibredel meneh mau male malik dunia mau lita alamu annafwa ala kuldi se'ing kodir sing Profesor doktor jadi anak buah uang yang terima insinyur kadang insinyur anak buah yang tamat SD sembuh, kau nondonya walak kalau Allah itu mau kepingin kuahku ngerti pancen Allah itu wa wala kuliseing kodir jadi yatana zalu dati tumurun apa al-amru benahuna urusan nangit bumi kabih digai variasi digai macam-macam mau Allah itu kepingin kuahku lita alamu anna waha'ala kuliseing kodir wa anna waha'ala kuliseing kodir anna waha'ala kuliseing ilmah aja sampai kita ngalami pas kuah roh pas kuah pun neraka. Merga roye terlambat. Lan alhaq mutakasir kudu bawa cawa-cawa bahaya ke limbahaya nganti ngalami kallahu taalamuna ilmal yakin. Pas la tarawunnal jahi. Kula nek maca ayat iku ya nangis tenan. Lan iku nek traweel ayat diteu digebut kadang kula ya tersiksa Kulo gumun mek tiyang-tiyang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nek kula niku pun boten saged. Merga paham dudu. Kok menase iso gegebut lo gak pernah lu seneng makmum, perkara nih senang takoi pangeran hah ngolah kita fakor kok ruko, namun diajak ruko. Ternak kalau <laughs> sholat piyamba kan tidak mikir barangkali oh. kajing nabi ate sholat piyamba. Niku mulai baca doa isak ngantes subuh, sa ayat. Nikuh, Ketuh, fa fa mulai sa'iyat. Ini ku intu azib hum fa'in dahum aibaduk wa intakfir lahum fa'in naka antal azizul hakim. Niku di bulan balen mulai baca isak ngantes subuh, sa'iyat kan sangking usule kanjeng mas kue serangarang laporan kiat betas kebet meneng hatam doai hasil itu kabrek kenapa paham kita ini niki kalau terang kene no. kena opo kau n ayat wamin ayati wamin ayati niki carane pangeran nyelamat tok matikan jari muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kue kenal pangeran zaman neng dunia tuh sampai kenal pas neng akhirat pas kenal pas latar gondal jak pas kenal pas wayam mebunabo neroko mon kula tresno age wa min ayatihi lan ikus tengah sangking ayate Allah antaku mautae yen to ngadek apa sama ulangit wal ardul lan bumi termasuk ayate Allah yang ngadheke langit bumi saiki bumi jak kenek goni langit yo tesih bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaan Allah bi ridati tesih kelan kersane Allah Langit ngatuk minuhai ri amatin kala nta boso ko. yang kita lihat, bono saka bu yang kita lihat kahono nopo. Saka ni mislay kan minuhai amatin taro naha ora soko yang kamu ya, ya, ya, ya, Tapi nganggo sistem bohong antarik salu bo, bo, ora kena summa idada amengkonduni alikane manggil sopawa ta'alakum yang sirokah beda ewatani kelan sak panggilan minal arti sangking bumi biayan fukha gambari adoniyob sopawa isrofilu malaikat isrofil visuri yang dalam sangka kalah trompet lah, apa ya, apa ya, gimana namanya apa, trompet ya trompet kok trompet kemerdekaan, orang tahu, apa, sangka kalah semprong semprong ya rasa seru kan, trompet Kalau nanti mau kitab Sarai Ikhya nipu, kitab Etkaf nih, ini ku api tenan kitab nih. Kalau nanti mau logikannya, karena untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara, soi suara yang apa, dasar atau sur itu kan israfil niok trompet, terus dunia ini nopo hancur. Iku teori ini jari jari beliau itu, beliau pernah guys simulasi, kados gedung misalnya ditutup, kados yang orang-orang nopo jenenge Tukang musik musik nggak ngeretas. Misalnya godong ditutup ngangguk kocok, terus disetel sound system sing sangat kuat. Ini ku kaca kan sakit tuh pecah, kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat, kalau padat itu yang nggak terjangkau, yang nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun. Iso. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak terjangkau. Jadi Kekuatan suara ini luar biasa, makanya Israfil <lacht> untuk merusak dunia itu hanya butuh nomor suara, makanya pakai nomor pakai trompet. Jadi, <lacht> itu semua tadi ku yono ulama si mikir nganti nih ya Yono mereka udah tau nggak udah ada PPKP loh, jadi nggak repot. Mulai rapati seneng di hutangnya, aslinya ju rapati subuh kadang-kadang ya kepengen kayak umumnya kiai di bisnis, tapi tangen nangga nih terus, si mikir nggak jigu terus udah buat di tanggal barengan repot gua nggak nggak misalnya kiai bisnis. Di utang, tanggal, buat um, tanggal, semulangnya nah, terus piye, uung kiainya apa? di tanggal, nabi nak rapati alim, kah popo, apa urang, buat di tanggal, riurang murang, rapat di tanggal, riurang, berdoa aye, jadi yo ulama seng analisis, kenapa menye, apa menghancurkan dunia itu, lewat nopo, suara, karena ternyata itu termasuk paling efektif, paling efektif sakit merusak dunia, karena tadi. Sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu pekat jadi memang ya sudah sudah didesain seperti itu mang jadi jadi apa ya ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara ini malahnya itu sirine kena apa isrofil itu cukup pakai sangka sangkakala biaya yang fuga kemarin Tonyab supaya isrofil isrofil fisuri yang dalam apa Sangka kala lilba krono terjadi ini tangi songko minal kuburi sangking kubur lilba krono tangi minal kuburi sangking kubur. Idan nalikane da'akum da akum dakwah antum dari sirokap eh utah kerujuna metusirokap eh minha sangking nopojen minha sangking kubur oleh tangi ahyaan halieurip kap eh pak kerujuku metu metusirokap eh minha sangking kubur bidadwatin kelawan mo sak panggilan yo ayat ih ibu setengah sangking ayat Allah taala. Uang sadunya jumlah melihatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Isrofil pisan, tangi kabeh Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Mbo Mbona Roh Saiki guys, boleh kulos, boleh ngaji mulane bener kancing Nabi. wong nak ngaji, gue di nomor buswargo. sampean Saiki sadar kan ngaji ayatnya pangeran, atau ngaji Saiki, timbang soban bening akhirat pas kuer roh, pas wayang mlebu rokok. Lumayan rom zaman yang biduan, Kau kenangan ican dunia, nama, ican tentunya dan ini sebenarnya seks semua pun roh rien kusti kalau zaman tentunya pun roh, jadi jadi orang bukti nak apa butuh kalau sertifikat saikiin rom disebut sertifikat pangeran gitu rom tenan di bener no pangeran, mulane falam gitu falam anahula ila falam, oke roh gitu saikiin oke roh gitu saiki ojo somben Walahulan iku tetap ke Allah walahulan iku kagungan kagungannya Allah sarasan mantai sopowai sama wati kang glam biropro langit wa wal ardi lan bumi. Allah wawisin di langit bumi apa milkan nih, mulkan sami, apa aneh kerajaan ke sami. Wah kol konan penciptaan nih, wonder guys semua si cemilkan berarti semua langit bumi itu milik Allah nak, semua si cemulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah karena kira kita itu ada yang maliki ya berarti raja no seng maliki ya berarti pemilik. Pemilik disebut raja ya karena pemilik ciri utama pemilik itu ya raja yang dimilih miliki mun samimawan wa khol konan penciptaane wa abid danan keperbudaan nih liane awal kagungane awal cek awal sebagai malik, cek awal sebagai kholik cek mereka sebagai hamba awas fanahu wa taala kulon te kabeh lagu maring awal kon itu naikun nurut kabeh muti nanti nurut kabeh. Dan ini nggak ilmu hakikat. Nah coro awal wong kafir ya nurut. Tapi nurutnya urat-urat syariat bukti ini urat bantu wa, itu wa, urat mati. Yuk ya, mati, melanda Wong ketikan, kulul laukon itu, uang nurut aku. Maksudnya nurut, mereka ke nurut, oke. Saya kira kafir ke mati itu ora, buatan nyatane, mati. Akhirnya nurut tau ora, pengiran. Nurut, lah ibu maksudnya kulul konitun itu, nufil, hakikat, nafofil. Hakikat karena orang fasik yang enggak ingin mati, ya mati. Jadi mulananya ada sudut dua. Wong fasek orang oh, nurut pangeran, wong kafir orang nurut pangeran dalam sudut pandang fakke. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran, tapi maksudnya nurut orang oh, puan mati, yo mati, rako puan kena musibah yo kena musibah. Malah ni awa dawon awa kolulahu koh ni tu, awa nate tukoh ngintikan awa irdi ya tau kue nurut aku, cek nurut api api cek nurut apa, tak paksa, kita kudu nurut pangeran, kalau apa nopo sa sadar. Wawa tewa wai ku ala di datiap tewa ku sopo la di alkohol ku penciptaan, linasi mareng menuso, sumayu itu monggon uni bale anu sopo wa ta alahu ing alkohol ku, kah tehe la kihim anas to sa mati ne anas, to wawa wae tei ate, wawa wae tul kol ringan, alehi ing tas ya wawa, binal kat iti penciptaan, pie pie keta ngi kubur purgo no materi ne, zaman kui rao no materi, o woi songga wio pomone sekarang sudah ada materi, materi harusnya Allah lebih pi mam mampu. tapi logika itu binazori kalau ningali ilama marim perkara intalmu kotopi menurut pandangan wong sing tihitopi. rupa-rupanya logika umumnya tern min anai ada tasei sangking saat tuh nembalak no perkara iku ikut ashalu gampang. minit tidak hit ini bangawi ti se. wahillah ora ora dengan pandangan seperti itu. fahuma mongko tawi albatul i ada. memulai dan mengembalikan inta wa ta'ala ya watahla ikut sawa unikupodo Vis suhu ing dalam gampang. Awon ngawe langit bumi sungurongono, yu nganggo lafadz kun yuk bar nak wesanjur dikembalikan nganggo lafadz kun ya kembah kembali. Sebetulnya bagi Allah itu nggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah seles, selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balen no luwe gam gampang mana nopo. Binader ilama Intel muho, Tobin min anai ada tasai azhalu minip Allah sarasan utawi sifat al-a'la ingkang luhur bumi sifatul sifat lalu mereka mati terus kemana dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilanar karena mereka matu vinil maksiyah, mati ketika masih terus jawabnya si Syarawi lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? ya ndak. ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan ya. <laughs> itu kan satu ilmiah luar biasa Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk Makanya ada sama pas itu ya. bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. ya itu di antara pujian-pujian yang masyur itu, yang dulu sohabat ada yang muji Rasulullah itu, khuliq mingkuli ibin kama Jadi itu sebenarnya makalahnya sohabat tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, Tapi yang untung Mustafa Mungkin yang untung juga pengundangnya Karena ternyata abadi ya Tapi itu makalah itu Nah cerita <gülüyor> Imam Sa'rawi tadi Sa'rawi Mutawali Mutawali Sa'rawi ya Mufasir itu Saya punya kitabnya itu 27 jilid Saya sebagai peneliti itu Yang tidak tastek-tastek amat Karena saya butuh Adit ya, itu pengamat itu Dan pengumat itu pulang, saya bawa ke sini Ya ini saya baca terjemahnya dulu Nanti saya baca Arabnya Supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW Sebagai jami'ul kalim Nabi pernah didatangi seorang bedwi Bedwi itu Arabi, orang kampung Minta sama Nabi Karena Nabi itu tidak orang kaya Tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 ribu atau 10 ribu Si Arabi ini tidak terima Dan tidak terima ngomong di depan umum Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arab tidak Karena kamu kikir, hanya ngasih saya segini Sahabat hampir marah saja Karena Nabi tersinggung Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 ribu atau 300.000 Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup Kamu sudah puas? Ya puas Dikuji-kuji Nabi Kemudian kata Rasulullah Ayo kita keluar. Keluar nemuin halayak begini, halayak begini. Haya arameta, kan? kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear Akhirnya mau dia, oke kita mau. mau. Akhirnya muji-muji bahwa -muji, Muhammad orang baik, Muhammad orang baik, dermawan ini Setelah itu, dia pulang hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi begini kalau saja dia pas benci saya itu kok mati, saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlinar, karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi, dikasih uang ah, lagi, lu itu sudah sah, jadi sangking baiknya allah, Islam suapan itu juga sah. <laughs> itu kan, muji itu karena di suma. makanya ini penting sehingga dalam khazanah islam itu memang agak aneh-aneh jadi di diantara ceritanya dalam hukum-hukum islam itu ada orang fasiknya minta ampun tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau darah mati disaksikan orang dua apalagi kalau empat min ahli jannah maka dia min ahli jannah itu dia faseknya minta ampun, nyewa orang nanti kalau saya mati bilang saya orang baik betul, setelah dia mati bayar, baik. ini baik ini baik, S -s -s -s. satu kampung gak ada yang percaya ini ini saksi bohong <tuk> tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan <tuk> lalu berarti jangan ngalah suap, ya enggak, gak ngalah suap ngalah lo karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya kok sodako. <tuk> ya sodakoh terpaksa ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah itu terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang jawab tadi apa nilainya plus? Yaitu dia iman sama dawai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu pen cuma dia mendapat cara itu lewat suap tapi kan iman iman kalau dewan nabi itu benar kalau ada saksinya pasti minahil dan terus dia nyari saksi harus dibayar dibayar sekarang sama iya nah. sekarang sama catatnya di PPS atau di mana mana saksi pemilu itu dibayar enggak? dibayar sah apa enggak sah jadi kadang kebenaran itu harus harus dibayar ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya uh, main dini club, dibayar jadi orang maksiat, lalu mungkin ada ustadz gaji dia bayar dia supaya mondok, gak tahu terusannya apa, terus jawaban apa, gak, gak tahu saya. pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri itu kamu dosa, nyuap, apa dosa sodako membiayai proses kebenaran sodakom tapi kalau yang bayar untuk jadi bagian klub maka membiayai kemak, maka pembiayaan ini penting secara fakih arahnya kemana? Ke hak apa ke hakekat? Sehingga di fatul muin diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa. Ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun dibat wilma karena kalau yang memimpin orang fasek kampung ini ru, rusak kalau yang memimpin orang soleh, kalau tidak bayar juga nggak jadi maka wajib bayar lah yang soleh bayar ini berstatus sotaqah tapi yang batil ini berstatus sewa. kenapa demikian? karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswa adalah pembayaran untuk menghakkan barang batil dan membatilkan barang hak sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak nah orang tuh nggak tahu yang ngajinya dak hatam hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruzwa itu apa ini bukan provokasi supaya semua calon <SILENCIO> apa bupati gubernur ndak. hanya nyuruh mereka sotoko saja <SILENCIO> jadi kalau kalau nggak jadi tapi sotoko betul ya, kalau nggak jadi ya tapi ikhlas semua um, dari awal memang sudah, oh, soal germeng ya bawaan manusia gitu ya <guluh> apa-apa ya, ini penting saya utarakan makanya menurut saya saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu bahasa saya itu karena alimnya meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang betul tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali jangan dibalik wali dulu baru alim karena dalam dia orang lasem dan kaidah di lasem itu faqullu alimin wali'u'oh waleshaqullu wali'ilah aliman, jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti, alim sehingga kalau mau statuskan alim itu keren kalau di Jawa Tengah status alim itu keren dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbak Mun itu masyur itu dulu ketika Pak santai-santai sama Pak Detaipur sama keluarga beliau mau istirahat, kemudian yang datang Yememun, Mbak Mun zaman itu masih dipanggil Gus Sopopur, ada Pak Tefur di situ Kata, kata Pak D Tefur Saya kalau manggil Pak D itu Itu Gus Gesmun Dan itu Pak Hamid menghentikan Rojulun Alimun Waliwa Itu orang lelah yang alim yang waliwa Jadi beliau Muji mun juga alimun dulu rojilon Alimun Wali Ini penting saya utarakan Karena kesanatan keilmuan beliau jelas Dari beberapa keluarga di Lasem Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid Juga lahirnya Mbah saya itu babanya sudah orang alim, termasuk K.I. Sidik Jimbar itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Kemudian K.I. Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Roy yang sekarang ada Gus Virjan macam-macam itu semuanya juga keluarga Nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena Tafakhur atau Tabahi bukan Karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat Buriyah sehingga Allah menghentikan misalnya Ulai kaladhiina an'amawwa wa'alihim minan nabiyin min zuriyati adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min zuriyati ibrahim wa isra'ilah wa mimman hadayina wa sdabayina karena tanpa zuriyah itu tidak ada tradisi, tidak ada kultur misalnya saya menjadi hafal Qur'an dulu bapak saya tuh tiap zaman Pak Hamid masih sugeng yang semaan di sini tuh pasti bapak saya namanya Ki Haji Nur Salim kadang diajak baca Qur'an di kamarnya Ki Hamid karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama mbah itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya Al-Qur'an tuh gini ha kowe Qur'an nek kowe rafal Qur'an ke kepaten obor kok anak mrapal luwe dua alasan jadi kalau ada gus tidak alim itu mesti salah bapaknya karena kalau bapaknya bisa baca wahab anaknya mau baca primbon tuh malu tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA anaknya jadi primbon Erat itu sudah dukun, Erat itu sudah kayak dimas kanjeng nanti itu pasti, karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim baca Wahab misalnya, juga konaa, anaknya juga itu figurnya, terus cucunya juga gitu figurnya, makanya disebut suryatam pak tuha Ini penting. Dulu Mba Mun itu sering ijazah saya itu persis ijazahnya Bapak, ijazahnya Pak Hamid Kalau punya amplop itu ya dibedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir Sehingga penggunanya juga sesuai itu Tidak serampangan Karena dianggap amanat, kalau kita salah tasarup maka menjadi kisah Kalau sekarang tidak salah dikumpulkan Orang desa salam template, wadal titik kuru wadus kuru Ambek busi tuku, tuku. HP seri terbaru, itu kan kasihan ya padahal salam tempel itu ibunya kerja di Malaysia mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia hasil salam template itu di gugus tuku HP terbaru itu kan nggak imbang nanti gua tuku tas kan sumbut ini bukan nyindir tapi ngamuk jadi ini penting, karena semuanya itu ada hisapnya walatus alun na karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril itu. Karena itu nanti yang mengawal Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok Ini penting Itu nggak ada santri sebarokah santri goblok Makanya dulu Bahamun, Bahamid, Kiki Alim Itu kalau sama santri goblok ya gak benci Gak kayak sekarang, semua orang bikin sekolah unggulan Sekolah unggulan itu kritik saya Hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat Kalau kamu punya santri apal Quran Nanti hadiahnya umroh Tanggulanya umroh, santri pinter hadiahnya biasiswa, tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan karena di sana belum ada masjid, bikin masjid di, sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid, dipisah rohwi uang kas masjid. Artinya gini. Ya, kalau halalnya halal, tapi kita menyorog hikmahnya orang-orang goblok. Gitu. Supaya kita tetap ngaji, robbana makhlak, dahara, batilah, semua ini ada gunanya. Subhanakamak, jadi semuanya ada gunanya. Maka pagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya difadekai karena saya ini pembela Anda. Ya. Lo yang ngomong biar saya, karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong saya goblok, kan nggak ada yang percaya. Oh, padunya pada ya kan gitu. Emang harus saya? <tuh> saya itu nurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwarisi sah surat uscon nggak mulai harus puing terus <tuh> banyak. Baligo walau ayah ada sahabat ngaji hanya diajari dalil dalil ardos sudah dah kamu pulang sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba dia ngenangan ada santri alim alamah mungkin bakasnya furu iya gimana hukumnya jumatan? jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah, sementara yang goblok dia di desa tertinggal enggak ada masjid, piye carane dia masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang enggak penuh enggak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duryanya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekhali wong goblok karena pendirinya biasanya orang patek pinter itulah wa subhanahu wa ta'ala ada-ada bikin suatu itu ya. Yeah. <laughs> nah saya ini korban ilmu itu akhirnya santri saya banyak yang gak jelas <laughs> <laughs> <laughs> ya, tapi ya saya terima saja saya santri itu macam-macam ada yang profesor, ada yang dokter, ada yang goblok ada yang baru tobat kemarin ada yang kino lagi seneng ahli sunnah jamaah macam-macam <laughs> semuanya ngaji sama saya karena saya tetap berkeyakinan Robbana makhlak teh ada. Ini penting saya utarakan, karena khazanah kita ini Jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab Pernah ada di hadis muslim, ini cerita di Sohay muslim <tuh> Ada seseorang sedang sujud, kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulangi diinjek, rokok banyak, yang diinjek itu rokok banyak. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi berus Wawahi la Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya wahyunya adalah siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus karena Allah itu nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh. Allah tidak akan ngampuni ngampuni tidak itu wilayahnya Allah dan Allah ya. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaufirul wa ma Tapi ini kubu sebelah Allah hanya wa Kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaufir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu di statuskan itu kira-kira kalau Allah kan gini saya ini bisa yaudhib bisa yaufir. Kenapa status saya tinggal? yuk adik, ini ngaji di mana, khatam enggak <laughs> makanya resikonya ahli sunnah itu masyur itu Pak Hamid Pasuruan. tamu macam-macam diterima ketika orang benci golkar itu ada tamu dari golkar juga diterima ketika orang enggak mau diberi hadiah oleh orang golkar, Pak Hamid ya diterima bilang ke bapak mengaku lo mau duit enggak ada gunanya Sing marai rawan khisab itu kan kamu dapat uang enggak jelas kemudian kamu pakai pribadi kalau orang-orang soleh kan enggak pernah dipakai kan aman saja loh dihisap apanya, wangannya pralon, kalau istilahnya Mbah itu pralon datang diberikan orang lagi, datang diberikan kalau kena kamu kan hisap Terus kamu nyate, makan warah, noah itu uangnya nggak jelas dipakai nyate, gelegein ya mesti hisap kalau nggak jelas ya di kan kalau ingin bebas apa? hisap, tapi kalau sering sodakok biasanya nggak bebas dari miskin tapi kalau kamu wali kan tetap faham itu masyur bisa tapi kan enggak jadi miskin kamu enggak terkenal sakok tapi miskin <laughs> ini enggak wali ini penting, jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status you yu'adid tidak dengan status ya. dan itu mereka harus ngaji lagi, kurang apanya Rasulullah Wasallam. Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena kau tilu akab bin kau tilu Rasulillah. Itu sama wasi. Siapa yang nggak tahu wasi? Kau tilal akab bin Rasulillah itu kau tilal Hamzah. Dan ketika anak binwan sahu masuk masuk no wahsy, Allah malah nurkan ayat lesalak menal amri sye'un auyatu faali. Ada pilihannya auyatu faali. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati wasi. Maka akan mentobati wasi ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid akhirnya Su'ul Khotimah kita tahu ceritanya siapa Sa'lab makanya kata Mbak mun sering cerita ke saya Akal, banyak orang darani saya itu tidak jelas kata Mbak mun karena saya sama siapa saja baik sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas kata beliau ulama paling jelas ya saya ini karena masih orisinil kata beliau tapi pakai bahasa Jawa karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya Mbak? Madura asli tadi makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi Indonesia Kata kamu ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca lesalaka menal amri seun awiyaduba alihim awiyadiba. Kenapa kamu nfonis siab bisa Saja nanti ba baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah ini pasti benar. Oh manusia kok dipastikan dipasti gimana? Kita ini ndak Nabi, kalau Nabi maksum pasti benar Kalau sampean? Maksum bisa apa? Maksum bisa, Ma -maksum bisa. <laughs> Jadi Ketidakjelasan para ulama ini Berdasar konstitusi tadi, bahwa itu Wilayahnya Allah Subhanahu Ini penting Saya utarakan, jadi Penting sekali, jadi orang yang sedang fasek sekarang Bisa saja nanti toba Yang sedang sekarang solek, bisa saja nanti masalah sehingga Rasulullah tetap mengajarkan Ya mukalibal Baal Sabit Qalfi jadi kalau ngaji itu Hatam Hatam itu begini misalnya ya saya pernah ngaji Ikhya, belajar Ikhya Hatam bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithab, sarahnya Ikhya kalau ingin tahu sanadnya sarah Ikhya ya misalnya Gus Idris ini Idris ngaji bah Hamid Pasuruan ngaji bah Timyati Bah Timyati ini ngaji sama kakaknya ke Mahfud Termas, ke Mahfud ngaji sama abahnya ke Abdullah Ki Abdul ngaji sama abamnya Ki Abdul Manan Ki Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtadu apa? Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira topkoh Sabiah Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampai itu dari pengarah kitab itu baru topkoh berapa? Sabiah masih keren Turun Bidu Masih kaya lah Lah kamu kok miskin? Turun ke Walu <laughs> Jadi nanti kalau <laughs> masih keren Itu sampai lo ngaji kitab kalau khatam saya ulang lagi, kalau hakam. itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas harus tafrik benal hakiwa benal batil oke, okay, itu bagus mana yang hak, mana yang batil kita bedakan di bab itu bagus tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadu lihat di itu, di atau di semua kitab tasawuf, bab tawadu itu kalau melihat kamu orang kafir kamu melihat orang apa? kafir ini aso ma'akufrih, ini maksiat wajar dia kafir saya ini muslim kok maksiat fazampi akbah maka dosa saya, saya lebih bu, buruk melihat orang tua mesti ada aksaru ibadatan ini lebih tua pasti ibadahnya lebih banyak nanti kalau melihat anak kecil ada suarum dan pasti maksiatnya banyak saya jika terus evaluasi gitu sehingga nggak pernah takabur saya misalnya, misalnya di sini saya ini kan gayanya keren duduk di atas sama di bawah gayanya dok, hakikatnya sampai lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu makanya saya merasa tahu saja meskipun berdiri karena hakikat saya ini makmur diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan Finnar itu. Tapi Insya tak maafkan Ya masih <laughs> Jadi ini penting. Jadi, bu, ya orang-orang yang ekstrim tuh mikir keinginan Rasulullah saw itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi notulen tadi. Kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadatnya Tapi yang asli loh ya, jangan-jangan gaya-gayanan. Ya asli betul ya. Yang gak kehilap memang asli. <laughs> itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini ya Allah saya harus jadi orang soleh Allah dia harus kan kan gak sopan ya ya Allah saya ini harus jadi orang soleh kenapa sekali saya soleh maka surah habibu yang senang kekasihmu sekali saya fasik maka yang senang musuhmu yaitu iblis tinggal jenengan milih mana menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu <tuh> akhirnya ada batal ya sudah soleh saja soleh ini kok doa kok neror orang ini <tuh> jadi ya Allah saya harus jadi orang soleh kalau saja jadi orang soleh surah habibuk yang senang kekasihmu kalau saja jadi orang fasik yang senang musuhmu senang tinggal milih saja menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu kira-kira Allah senang mana senang menyenangkan itu doa paling mustahab tapi syaratnya harus anti bin dan dari Ijazah gak mandi itu ijazah gak mandi, maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu, insya Allah makbul. Ini gaya, -gaya nan kopi paste, gak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri itu Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan, karena orisinil tidak bikin bikin Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya cuma gitu. celakanya ditiru Mandul dulu itu. Nabi itu ketika perang badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang sudah jelas kalah, Nabi hanya 313 orang kafir, 1000 dengan perlengkapan apa? sudah sudah lengkap semua. setelah perang dilihat itu jelas kalah seri awal yang memang kalah betul, doanya Nabi apa? Allahumma intuh liqhadin isobah lam tuqbat badal ya ampun Gusti, silahkan bikin kalah tapi Rana roh Najinan Bon nggak ada ibadah. Intuhli Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini jenengan sebagai Tuhan tidak ada nyembah lagi. Karena nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngetikkan Nabi, kalau kamu niru udah bisa. Gak bisa kamu doa ya Allah saya ini Santisalafia. Kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni Salafia. Enggak apa-apa sekali-kali doa gitu, <laughs> tapi kata Allah lainnya masih banyak. <laughs> <laughs> tapi itu syaratnya tadi harus ada al di Basima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kita al di Karena ada masrok, ada syarok. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrok, ada syarok. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh, makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tak dengan jamil abah kalian. Jadi Nabi menyontohkan gini ya hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang yang susah yang sarutat itu berat kalau orang bahasa sini sih yang Marat, larat Marat, melayu. Marat, Terus orang-orang lain ingin membantu. Kubu sebelah ingin bantu, tapi ketika mereka ingin bantu malah ontai ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi ontai itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut berumat Islam ini asing semua. Akhirnya Nabi kata Nabi yang punya ontai tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus ontai itu dipanggil, kemudian ontai itu mengikuti kata Nabi, ibarat saya seperti itu kalau saya yang memimpin Islam saya yang meramat umat saya maka umat akan mudahlalah akan nurut, tapi kalau yang rumah kalian malah Islam menjadi kah kacau kenapa menjadi kacau, karena tadi nyifati Allah saja salah orang Islam-Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manak iban, dihukumi kafir sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir mesti Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, Jaro Wali Songo musyrik. Nyekel patok musyrik. Katanya minta sama majid. Padahal saya yang ndek kan jadi majid itu disyaroyi sampai nggak sembuh Enggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi isani. Wa ingkana musian Kata gurunya. Salat tenan darane ingkana. <tik> Makanya saya enggak suka zaman ya ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasekan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada nabi bisa murtad kan. Coba itu baca di depan nabi murtad gak Ya Allah kali ini baik maka gini kalau buruk. Masa nabi baiknya ingkana. Lah orang-orang yang menyerang kita itu enggak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti ada mana mungkin sahabat baca itu di depan nabi. Masa nabi didoain ya Allah kalau dia baik maka fasid maka kalau dia buruk ya enggak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu enggak ada dalam sejarah sahabat. Ya, sahabat kan Lilin nabi, Mau didoainum aufir lahu. <tutup> kan ngenyak kanjirnya-kanjirnya di rumah ilmu berlau ya mesti saja sobat gak akan tahlilan yang kampudut itu Rasulullah bahkan diislahkan kampudut saja salah inta pola ila rovekil ala nah kalau sampai harus ditahlili kalau enggak yang rokok betul amalnya pas-pasan dosanya berkelanjutan kondak gimana punya tanah warisan yang hasil merebut milik orang lain. Kamu sudah mati. Dipakai anak cucumu ini berkelanjutan nggak dosanya? Berkelanjutan, berseri seri. Mereka kalau nyerang kita akan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi kan nggak mungkin coba kalau kamu jadi mayat terus kamu gurunya terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana musinad fahzib fi ishani wa ingkana musyan fatta tajawas mesti kalau kamu bisa bangun bangun ya Allah cong -con, meyakini saya soleh itu masih ingkana <laughs> kalau guru saya soleh maka kalau guru saya buruk maka itu kan taklek namanya apa itu kan kurang ajar terus saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad wasserah tidak pernah saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu saya gitu. nah, pernah ingkana, ingkana pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa dibangun gitu ya karena orang lainnya Tapi saya ada bilang amin Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa Ingkana-ingkana. Ya, meyakini solehnya gurunya kok nunggu kok? Ini bukan ijazah ini marah ini ceritian. jadi. pelurusan ini. Ya. lagi ngaji itu harus hatam pentingnya hatam tadi, kalau di bab tafrik bin al-haqiwa bin al-batin seakan akan-akan kubu sebelah ini benar, karena tegas tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadu di bab tawatu itu, misalnya kita melihat orang kafir ini wajar, maksiatkan kan dia kafir, masa saya mu'min, maksyiat dan ini kafir bisa saja nanti khaw, di masa saya muslim bisa saja su'ul khotimah, tetap tawad melihat yang lebih sepuh, ini aksaru ibadatan mini melihat yang kecil Aslur, berarti aqallu maksiatan min min. Sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab semuanya orang itu mungkin. Dan nah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan ketika malaikat Jabal bilang, "Muhammad, orang yang mendustakan kamu, saya tumpiki gunung biar mati semua." Kata Rasulullah, "Saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim dari keturunan mereka orang-orang sing min Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap jangan-jangan nanti keturunannya mu'min, dan itu betul kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mu'minah, Abu Jahl punya anak ikrimah juga mau main dulu Walid bin Muhiroh, misalnya rasulullah punya anak Khalid bin Walid sekarang orang-orang yang abangan gak apal Quran, kadang anaknya apal Quran lewat program PTPG, gitu pgtb ya. kadang apal Quran malah anaknya gak apal makanya kalau pas wisuda sampai bingung gurunya itu sampai nangis kenapa nangis Ini anaknya orang nggak hafal Quran, tak wis sudah hafal. Saya gurunya ada hafal <laughs> Nah, kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan <laughs> Itu banyak sih. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika Kitab Fiqh menutup kitabnya, jadi mbojali itu ada dua orang ini di akhir kitab rojak dan dipakai nutup kitab isyak sebagai rojaknya Imam Ghazali ada dua orang min di dipanggil sama Allah ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul yang dipanggil di kesurga itu masih mukoyat dan di angka masih mukoyat masih dibelenggu sama atribut neraka terus sama Allah ditanya dia juga kabarin rokok wah syarroh maka ada rokok tidak sekarang jen terus kata Allah Ya sudah, kamu kembali ke sana, karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini Ijazah. Semangat, disuruh kembali ke neraka itu semangat, lari. Tahu tanya, lucu, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, kau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jangan perintah, saya semangat. <laughs> karena saya sudah kapok. Setiap kau perintah, saya ada lari semangat ke neraka. Nah, barokahnya semangat masuk neraka ini? Kata tahu ya sudah, sudah, kamu di surga saja. <laughs> pakai ijazah, nanti kalau ada pengumuman, silahkan masuk neraka kamu harus lari sekencang-kencang <tuk> karena itu perintah Allah apa? <tuk> yang ketika kita di dunia kalau diperintah malas, males males-malesan kalau kamu diperintah salat sholat subuh jam, akan males-malesan dan itu menjadi kita masuk sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lari semangat Allah akhirnya harus Dimaafkan panggil lagi Panggil lagi. sudah di surga saja baru semangat masuk neraka nah ini ijazah ini, ini ya diterima ya kok kok semangat terima ya yang kedua enggak sudah kamu kembalikan ke neraka pelengkahan itu enggak semangat Allah dilihat enggak semangat kenapa kamu tolak-tolak ya Allah saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian kau kembalikan lagi ke neraka ya sudah di surga saja. Barokahnya kusudut. <tuk> <tuk> Jadi ya, ini ijazah kamu milih dua itu milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah ya.